R3 hybrid okay. itu teman-teman bisa di DP paling murah 5 juta. Paling murah 5 juta? 5 juta. Itu palingnya masih bisa lagi enggak, Bang? Japri itu. ya. Ya Japri. Itu DP 5 juta itu sudah dapat hybrid. Hybrid. Oke, okay, kembali lagi di Derosa Auto Channel. Nah, teman-teman, kita sekarang ada di gudangnya Suzuki CAB tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video derosa buat yang teman-teman yang belum subscribe bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang dan saya pun semangat bisa memberikan informasi-informasi seputar otomotif tentunya yang bermanfaat nah buat teman-teman juga tak lupa saya mendoakan agar supaya teman-teman selalu diberikan kesehatan dilancarkan segala urusan dan diluaskan rezekinya amin ya Allah alamin nah buat teman-teman juga, buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau dibantu pasarkan, direview agar bisa menjual dan bisa merekomendasi, bisa menghubungi nomor telepon saya di kolom deskripsi. Baik, kali ini kita lagi ada di CAB Citra Asri Buana, stoknya banyak-banyak di sini rata-rata mobilnya yang mau cash ataupun kredit. Paling bagus nih, Insya Allah bisa merekomendasi. Yuk kita langsung ke marketingnya, yaitu Bang Ozan. Assalamualaikum Bang Ozan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat, Deddy. baik Deddy. Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah <laughs> Sehat selalu ya. Sehat selalu Kang. Gimana urusan lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar Lancar, ya. lumayan baik. Di okay. awal tahun 2023 ya, lumayan lah. Oke. Okay. Minggu kemarin saya mampir ke sini. siap Stoknya masih penuh ya? masih penuh. Penuh banget loh. Betul. Sampai betul. buat parkirnya susah banget ya? <laughs> Tapi sekarang udah tinggal dikit loh bang. Ya betul Kang Deddy. Rada renggang nih. Semayan renggang. Renggang. Waduh luar. Kemarin biasa Kemarin satu gitu. mobil mau lewat di depan kita aja rada susah. Agak rada susah. Uh, nah. Jadi kebetulan memang penjualan kita lagi high traffic banget nih betul. di bulan awal tahun ini nih. Betul gitu. betul betul. Ya teman-teman abisin stok 2022 karena apa? Harganya murah banget. Pakai OTR-nya OTR lama ya bang ya. Betul. Dan diskonnya pun ditambahin ya bang ya. Ditambahin. Nah. Dijamin yang terbaik. Dijaminan terbaik. Iya Menarik banget kan ya, jangan di skip-skip ya, teman-teman, mudah-mudahan promo ini adalah yang teman-teman tunggu ya Amin Kita amin. mulai dari mobil yang mana nih bang uh, Kita akan membahas beberapa hal yang mungkin teman-teman sangat nanti nantikan ya okay. Dari semua obrolan tentang review mobil, okay. saya akan berbicara detail mengenai diskon Nah, nah. kalau kita bicara diskon, Kang Jadi, semua orang pasti yang lagi nonton penasaran nih. Betul. Mobil ini diskonnya berapa sih? Betul. Mobil ini diskonnya berapa sih? Kira-kira diskon yang dikasih masih bisa nego nggak sih? Betul. Oh, itu, itu sudah bisa pasti. Iya. <laughs> Tapi ada yang kurang, bang. Apa tuh, Kang? Tolong disebutkan nomor telepon dan alamat oh, AB ini, bang. Iya, iya. Jadi uh, nama saya Ojan. Nama lengkap saya Fauzan, Nanti bisa dihubungi di bawah ini di deskripsi ini supaya nanti bisa langsung calling saya okay. agar bisa tanya-tanya langsung unit yang tersedia karena jujur Kang kalau misalnya enggak kontak dulu takutnya okay. kehabisan. betul. Jadi ini high traffic banget. Semakin hari semakin cepat penjualannya betul. di 2022-2023 eh, ini. betul. Seperti itu kan. Disebutkan juga nomor teleponnya. Nomor telepon saya okay. 6172 okay. 1637 Oke. Okay, tersambung nah, via WhatsApp ya. Tersambung via WhatsApp. Via Telegram juga bisa ya? Via Telegram bisa. Via okay. Instagram juga ada nah. di Fauzan Suzuki 7. Oh Fauzan nah, Suzuki 7. Ya, betul. Teman-teman kan. yang mau klik. IG nya Bang Bojan bisa di sini ya. Iya, terima kasih sama teleponnya juga. Nah, CB itu alamat lengkapnya di mana, Bang? Kalau cab itu di Jalan RMR tadi nanti Cipayung, Ciputat. Okay. Patokannya gampang banget. Di depan Samsat Ciputat. Udah itu kita depan-depanan tuh. Persis ya, uh -uh, depan, -depan banget di depan Samsat Ciputat Tangerang Selatan Oke. Okay. Mobil yang mana dulu nih, Pak? Yang terdekat deh. Yang nih, terdekat dulu, baik. Okay. Nih ada mobil Jimny. Oke. Okay. Ya. Jadi Kang Deddy ini Jimny itu limited edition kenapa saya Jimny bilang limited, limited edition. edition tidak Oke. semua cabang ada tidak semua cabang betul. ada terbatas, terbatas ya terbatas terbatas sekali betul nah kebetulan di cabai kita ada sisa itu sekitar uh, dua unit dua unit saya nggak bisa bilang tiga karena satunya udah mulai ada yang booking booking booking oh, <laughs> karena uniknya begini yang booking uh. itu masih kalah dengan yang bayar cash Oh gitu. Iya, oh, gitu. Jadi, jadi siapa cepat mana dapat nih. Yes. Walaupun sudah di SPK-in, yes. ada yang oh. bayar cash bisa hati-hati. Karena kebanyakan konsumen rata-rata beli cash kan Beli cash ya. betul. Kalau mobil tipe seperti ini yeah. hampir rata-rata sultan yang beli. Betul. <tuh> <tuh> nah, untuk Jimny ini di awal tahun 2023 ini kita ada open harga di 500 20 juta 520 juta open ya, price open price 520 juta bocoran diskonnya berapa bang bocoran diskonnya kalau untuk unit ini mm -hmm. by call by call aja karena nah. ini sungguh sungguh sangat amat betul eksklusif eksklusif <laughs> benar-benar tapi tentunya diberikan yang terbaik pasti, dong pasti diberikan yang terbaik dan compare merek yang lain pun berani ya Bang ya berani nah berani. itu dia maksud saya nah, kita di sini tersedia ada warna silver sama satu lagi warna jungle. jungle warna hijau jungle warna, hijau. Ya, warna okay. hijau jungle itu ready ya bang ya ready itu... sampai dengan channel ini tayang nah ini <laughs> yang ready nya manual metik bang semuanya metik semuanya metik ya kalau manual belum ada belum belum terus okay, selanjutnya baik. unit yang tersedia di cab kang oke okay. dari mulai r3 ya kang okay. di r3 ini di cab kita ada tipe gl, GL gx gx sama r3 sporty hybrid sama R3 Sporty, Sporty Hybrid. Ya, hati. ini yang masih tersedia di cabang kita Betul. untuk Nick 2022. Otomatisnya tersedia. Manual matiknya tersedia. Nah, untuk yang GL, GL okay. manual ya, okay. GL manual itu kita di OTR 248.500.000, 248.500.000 ya okay. yang GL okay. kita bisa kasih dikasih diskon itu di angka 30 juta. 30 juta. Ya. Tapi masih bisa open kayak gitu. Ya? Masih bisa. Oh. Okay. disesuaikan dengan kondisi masih. yang ada. Betul. Nah gitu. Terus yang tipe metiknya okay. itu di OTR 259.500.000. 200 diskonnya masih sama di 30 juta. Masih sama di 30 juta. Iya, nah. jadi harga netnya itu di dua dua ribu. Betul. Itu. Nah, selanjutnya buat yang tipe GX nih, bang Ozan. Oke, okay, siap. Okay, baik. Untuk yang tipe GX hybrid, Yang Deddy. Oke. Okay. Di harga OTR, harga OTR-nya itu ada di dua juta tiga ribu. Manualnya. Manualnya. Oke. Okay. Untuk yang GX hybrid. Oke. Okay. Kita bisa kasih diskon di angka tiga juta. 30 juta. Ya. Oke. Okay. Plus plus.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 Oke, dua juta tiga harga OTR-nya. Oke. Okay. Diskonnya sama di tiga juta. Di tiga juta. Plus plus. plus. Ya. Yeah. Yeah. Yeah. Jadi netnya itu ada di harga dua juta tiga Oke. Nah, main. Ya, dua juta tiga Betul. Nah, ini yang tipe tertingginya. Oke, okay. sport. Ah, uh, kita punya R 3 sporty hybrid yang ada di belakang kita nih kan? Oke. Okay. Oh ini ada sport, ya? Spoiler bawah. Oke. Okay. Ada spoiler belakang. Oke. Okay. Ada yang samping juga. Pokoknya lengkap. Pulvitor. Oke. Okay, untuk feature. yang R3 sporty hybrid. Okay. Nah untuk yang manual kita ada di harga dua ratus juta tiga ratus juta. Iya. Okay. Diskonnya tetap 30 juta. Oke. Okay. Dengan harga netnya itu di dua juta tiga Oke. Terus ada yang tipe metiknya. Oke. Okay. Itu di harga dua ratus sembilan juta tiga ratus Kita bisa kasih diskon 30 puluh juta. Netnya kena dua ratus juta tiga ratus juta. Iya. Tapi diskon tadi masih plus-plusnya masih plus-plus nah teman-teman ya. komperin plus-plusnya diberikan plus-plus terbaik ya baik, udah pasti yang terbaik teman-teman Terbaik. tinggal dipastikan. dihubungi aja nanti teman-teman OTR Suzuki R3 sudah kita sebutkan diskonya pun sudah kita sampaikan teman-teman bisa mendapatkan lebih lagi bisa langsung menjapri ke Bang Ozan, saya pastikan diberikan harga yang terbaik, amin Lanjut Kang R. Diri Tiga hybrid Oke okay. Itu teman-teman bisa di DP paling murah 5 juta Paling murah 5 juta? 5 juta Itu palingnya masih bisa lagi nggak bang? Uh, by WA By, eh, by PON Sorry By PON JAPRI gitu. ya? Ya JAPRI Itu DP 5 juta itu sudah dapat hybrid, hybrid. Kalau bicara angsuran okay. DP 5 juta itu 6 sampai 6. 3 hybrid 5 tahun 5 tahun? Iya. 5 tahun 6 jutaan? 5 tahun 6 jutaan 5 tahun 6 jutaan? Berarti iya. kalau 6 tahunnya bisa lebih 5 jutaan lagi dong? Bisa nah. Bisa Bisa, bisa gitu okay. itu yang saya maksud lanjut Kang Didi oke okay, baik ini di sebelah kita juga ada XL7 XL7 betul nah ini XL7 ini kalau saya boleh bilang oke okay. kompetitor kita harganya udah di angka di atas rata-rata di atas rata-rata betul tapi betul kita sekali. punya XL7 ini jadi yang terbaik oke okay. dengan betul. harga yang ekonomis betul tapi kualitas high ekonomis betul kualitas mumpuni ya kualitas mumpuni kan ini Bener. fiturnya juga udah jelas banget ini betul. mobil touring oke okay banget kalau teman-teman tahu di atas itu ada roof rail Ini okay. roof rail ini aktif Aktif. Bukan cuma pajangan Oh gitu ya, Dijelaskan betulnya jadi, jadi aktif itu nanti di sini kita bisa buat pakai Pasang roof box oh. Itu udah pasti oh, Karena iya. ini roof railnya aktif Bukan oh, iya. cuma sekedar pajangan Betul sekali gitu. Jadi kuat banget Nah di XL7 ini Stok yang ada di 2022 Kita mm. hanya tinggal dua tipe jadi sebenarnya ada tiga. Yang okay. pertama kita punya tipe Alfa okay. terus ada tipe Beta, sama tipe Zeta. Oke. Okay. Ada yang FF. Tapi oh, gitu. FF itu termasuk produksi yang langka. Kita sudah nggak ada stoknya untuk 2022. Yang okay. Zeta pun juga udah habis. Oh ya. Yeah. Gitu. Jadi akan kita bahas. Tinggal yang Alfa dan Beta. Oke. Okay. Gitu. Nah untuk yang Alpha kan, kita di Alfa ini yang Matic kita punya harga OTR Rp 290 juta. 100.000 100.000 seratus okay. ya, diskonnya sama 30 juta. Oke. Okay. Netnya kena di dua ratus enam juta seratus ribu. Iya. Lalu untuk yang manual kita punya harga 279.100 harga OTR. Okay. Dengan diskon 30 juta. Oke. Okay. Dan netnya itu ada dua juta seratus Oke. Okay. Ah, lanjut untuk yang beta. Yang okay. beta ini manualnya itu OTR-nya 269 juta diskon 30 puluh juta, okay. netnya dua ratus tiga juta. Dua Ya, 30, terus 30, yang metiknya OTR-nya 280 juta diskon 30 puluh juta, netnya itu di 250 juta. 250 juta. Ya betul, Lui, bang nge -nge, <laughs> Besok udah nggak ada, masuk 2023 ribu dua Harganya OTRnya berubah, berubah benar. diskonnya benar. pun berubah. Gitu. Kapan lagi nih? Kapan, kapan lagi Ya. Nah, bang. Hmm. Kita ada pilihan ya. untuk mendapatkan mobil ini baik cash ataupun kredit. Ya. Berikan yang terbaik, Bang. Ya. Excel 7 ini kita punya DP 8 juta. 8 juta? Iya, 8 juta. 8 juta, ya, DP ringannya kita ada di angka 8 juta. Boleh nawar enggak, Bang? Eh, uh, boleh. Boleh nawar. Ngoceng bisa enggak, Bang? goceng 5 juta maksud saya. Diusahakan, bisa? ya diusahakan kurangnya okay. di enam juta. 6 juta, selama ya selama lima tahun juga ah. karena SL7 ini termasuk unit yang cepat juga oke okay. gitu di Jadi tipe di, Alpha. tipe Alpha. yang itu tersedia ready yang tersedia ready Alpha dan beta Alpha dan beta iya. Zetanya, Zetanya sudah habis, habis. Uh. Beta pun juga hanya tinggal satu warna warna Gray Oh gitu iya <laughs> Gak banyak laris manis, manis buru-buru ini mah bang Buru-buru kelewatan habis kesempatannya abis. nih bang, <laughs> bang. Okay. angsurannya di enam juta Angsuran 6 juta selama ya, selama lima tahun juga. 6 juta kecil. Iya 6 juta kecil. 6 juta kecil 6 juta juga. 6 juta kecil. Tuh teman-teman untuk tipe alpha. Tipe alpha 6 juta kecil. 6 juta kecil. Angsurannya iya. ya. Iya. Berarti kalau dibagi 30 angsurannya ketemu 200 ribuan. Bisa uh, jadi dua ya. ribu barangkali iya. atau dua ribu lah. Dua ratus ribuan hmm, ya. Dua ratus sepuluh ribuan. Dua ribuan, ribuan teman-teman ngansurnya mm -mm. per hari. Per hari. Nah, gitu. Kapasitasnya kena nggak teman-teman? BP-nya langsung japri, ya. pokoknya dikasih yang paling murah, oke okay, bang. Oke, okay. selanjutnya selanjutnya ini kita ignis. punya unit yang ini juga termasuk pasar yang seksi banget nih. Seksi banget. Kita punya ignis. Menggeliat, ignis bener -bener menggeliat bener luar biasa. Luar biasa. Betul. Ignis kita ini kebetulan warnanya lagi bagus-bagus. Betul. Juga diskonnya juga enggak kalah bagus nih bang. Oke. Okay. Oh. Uh, Oternya berapa bang ini bang? otr nya untuk Ignis kita ada di harga manualnya 207 200 272 iya 400. manualnya okay. metiknya 217 juta 500 217 juta 400 500 kita bisa kasih diskon nih tolong dicatat teman-teman dan diingat ya khusus nik 2022 nih Ignis okay. kita kasih diskon bisa diangka 23 juta uh, 23 beneran juta beneran 23. kan tapi bisa nambah lagi Bang <laughs> Itu udah yang terbaik, Gang. Oh udah, terbaik. udah yang paling terbaik, belum pernah saya dapat nih. Eh? Gini. <laughs> iya, loh, uh. Ignis Gang. kita punya ada warna ini, tutun apa namanya, uh, Ignis oh, ignis iya, lewat warna color ya. ya color oh, ini yang tipe GX ya iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, untuk iya, iya, iya, bang. iya, iya, iya, iya, kalau untuk Ignis ya cicilan kita kasih DP bisa di 10 juta 10 juta ya itu Cic udah paling top banget cicilan. 10, juta. DP 10 juta angsurannya lima juta angsurannya lima juta. juta kecil lima juta kecil lima juta kecil lima juta kecil lima juta 100 200 halinya ya. kurang juta lebih juta ya ah. itu diskon juga udah top banget betul sebenarnya diskonnya <laughs> udah paling bagus di sini <laughs> tapi buat teman-teman yang mau kepo langsung minta penawaran agar supaya bisa rendah lagi Teman-teman Japri Bang Ozan. Boleh. Dipastikan diberikan harga yang terbaik, diskon ya, yang terbaik. Sudah pasti. Betul. Gitu. Luar biasa, bagus nah, banget ini Bisa. Nah, terus yang paling menggoda, oke. Okay. ya, untuk di kalangan para pengusaha. Betul. Ya. Betul. Ada pick up, pick up. Ya, Yuk, kita... kita ke mobil komersial. Boleh. Yuk, kita ke mobil mobil pick up ya. Nah, tuh teman-teman di belakang saya mobil yang tentunya bisa memberikan teman-teman usaha yang lebih maksimal. Pasti betul Suzuki New Carry up Suzuki New Carry Pickup, badaknya Suzuki, badaknya Suzuki, badak Honda, satu betul. Hai, <laughs> Suzuki ini mesinnya 1500cc hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, itu di 160 juta hai, hai, Terus yang white decknya, okay. yang biasa juga belum power steering di seratus enam puluh dua juta enam ratus. Oke. Gak jauh-jauh beda sebenarnya. Tepuk. cuma sejuta doang. Iya, cuma sisa doang. Terus untuk yang uh, fd ac okay, okay. jadi sudah ada ac dan okay. sudah power steering oke okay. ya itu di harga seratus tujuh puluh juta dua ratus juta dua oke terus yang white deck yang okay. bisa dibuka dan itu sudah ac juga okay. sudah power steering oke okay. di harga seratus tujuh juta dua cuma beda satu juta dengan yang tipe uh, acps Betul. mesinnya gitu. saya pastikan mesin pakai r tiga ya ya ini kita masih pakai pakai mesin R3 K15 B betul ya. K15 B hmm. lebih irit lebih bertenaga lebih, lebih irit lebih bertenaga lebih responsif Betul. itu nah, kasih tahu diskon terbaik untuk pick up nah, ya itu di diskon terbaik untuk pick up okay. Itu ada di semua tipe diskonnya 35 juta teman -teman. 35 juta 35 juta uh, besar ya, 35 ya. Juta. tolong diingat 35 juta Nah untuk paket terbaiknya kira-kira di -kira mana nih Bang untuk paket terbaik bicara new carry pickup Tayo ini Oke okay. kita bisa kasih DP paling minim di lima juta teman-teman Oke okay. untuk angsuran empat juta selama empat tahun empat juta selama 4 selama empat tahun. tahun masih kurang juga oke okay. oke okay. saya bisa kasih yang lebih kecil lagi okay. kita bisa modifikasi nanti supaya angsurannya lebih rendah lagi empat juta ini enggak perlu pakai empat juta setengah empat juta enggak empat juta kecil kang ya empat juta, 4 juta pas Pajut apas, pajut apas, beneran nih? Iya. Gila lo, pajut apas lo. Hahaha. Yaudah, <laughs> nggak bener ini. Kena komplain nggak lu, bang? Hahaha. <laughs> nggak kan? Nggak. Nggak. Memang sudah rekomendasi terbaik buat cabe ya. Iya, rekomendasi terbaik buat teman-teman. Bener-bener, ya? ya, uh, bener-bener, bener. Ya, untuk teman-teman ya, empat juta apas. DP-nya ditantangin berapa aja ya? DP-nya open, price 5, open price 5 juta. Open price 5 juta. Wow. tapi jangan lupa harus baik call dulu. Betul. <laughs> di ya? Enggak di sini Langsung ini, temen -temen. ya. Langsung japri ya. privasi. Iya, privasi nanti kita bisa Betul. kasih. Saya rekomendasikan yang terbaik. Tapi memang stoknya terbatas ya bang ya. Stok terbatas. Enggak banyak ya, 20 nih. 2022 ya. 2022 nih ya. Bener. Ini saya sampaikan bahwa kita sampai dengan hari ini hmm. itu stok enggak sampai 50 puluh sampai lima puluh sampai lima puluh perharinya pasti ada perharinya aja. Ya. pasti ada juga yang, yang lima yang, tiga, yang, yang, yang lima ya. oke okay, bang pada lagi ada yang mau disampaikan lagi uh, oke okay. uh, yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama okay. setiap proses pembelian di Citra Asriwana ya okay. saya khususnya oke okay. sebelum kita memulai transaksi uang apapun saya akan selalu mengarahkan kita cek data betul gitu jadi buat para penonton setiap ingin melakukan pembelian Pastikan yang terutama adalah Cek dulu datanya Setelah Betul. cek datanya keluar Nanti baru akan kita apa namanya Informasikan Betul. Dan kita diskusikan Mana Betul. yang cocok dan tepat untuk konsumen Betul. Bisa nah, compare itu. tuh teman-teman Bisa di compare Bisa compare Itulah. gak usah khawatir teman-teman Diberikan angka yang terbaik Yang paling bener-bener yang teman nggak dapatin di showroom manapun juga baik betul kang Lady. baik itu secara merek tipe kompennya ya, kompen maupun di luar itu ya, insya Allah betul. diberikan harga yang bagus siap buat teman-teman dari Bang Ozan amin gitu oke okay. oke okay. nah berikut teman-teman yang telah kami sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon dibaklum saya dari Derosa Auto Channel Bang Ozan dari Suzuki Citra Asi Buana ya. undur diri saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses, salam sejahtera.